Doro yang lahir pada hari Minggu patut merasa senang karena memang mereka yang lahir pada hari tersebut dan baru mempunyai ketahanan fisik yang cukup kuat, berani, dan juga tangguh. Tapi tidak hanya itu saja, seseorang yang mempunyai weton kelahiran hari Minggu memang terkenal sebagai independen serta selalu mempunyai banyak sekali ide kreatif. Doro yang lahir pada weton minggu legi mempunyai bobot Neptu 10 yang merupakan hasil penjumlahan dari legi 5 dengan minggu 5. Selain itu, Doro berada di bawah nawan lintang Kolosungsan. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh weton Minggu Legi ini sebagai pemegang dua segel power cakra yaitu cakra sekel langit dan cakra dasar. Perlu diketahui bahwa Minggu Legi tersusun atas elemen kayu dan logam. Dari tutupnya yang kami ketahui dan tanpa mengoreng rasa format.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 Watak Minggu Legi Watak mereka yang memiliki Weton tersebut Yaitu mempunyai jumlah neptu 10 Yang merupakan hasil penjumlahan dari Legi 5 dengan Minggu 5 Menurut Limon Jawa sendiri Weton ini digambarkan sebagai Sumbur Sinombo dan Satrio Wibowo Satrawi Wibowo digambarkan salah seorang sosok yang sangat sabar dan juga bijaksana Sedangkan untuk sumur Sinombo merupakan sumber air yang memang banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang Untuk menjadi tempat sebagai orang bertanya serta meminta beberapa nasihat bijak Mereka yang terlahir pada Minggu Legi ini memiliki sifat yang memang sangat kuat Tidak mudah putus asa, berani, serta pantang sekali untuk menyerah Minggu Legi memiliki watak berani untuk bertanggung jawab Penuh kasih sayang, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat Mereka yang memiliki weton tersebut juga terkadang mempunyai watak yang cerdik dan tidak sedikit yang licik serta pandai sekali mengorek rahasia seseorang. Orang yang lahir tepat pada hari minggu legi termasuk mereka yang tekun serta mempunyai kecerdasan di atas rata-rata orang lain. Karir minggu legi, weton tersebut sangat cocok dengan pekerjaan yang di sini terkait pada bidang yang sifatnya pemasaran. Beberapa pekerjaan tersebut, sebagai contohnya salesman, pedagang, makelar, dan distributor. Karena itu, Ndoro yang memiliki weton ini. Maka sebaiknya juga menggeluti karir tersebut. Selain itu, keahlian mereka di dalam ilmu pengetahuan dan wawasan akan buat diri mereka yang memiliki weton tersebut cocok sekali dengan pekerjaan di bidang yang memerlukan pikiran serta daya kreativitas yang cukup tinggi, seperti peneliti, dosen, dokter, guru, dan lain sebagainya. Cinta Minggu Legi Mereka yang terlahir pada weton ini mempunyai jalan hidup yang begitu unik terkait hubungan cinta dan jodoh. Jodoh yang benar-benar cocok bagi mereka yang lahir pada hari Minggu dengan nilai neptu 10, yaitu mereka yang mempunyai nilai neptu 14 dan nilai neptu 9. Sedangkan untuk orang-orang yang mempunyai jumlah neptu tersebut yaitu mereka yang terlahir pada hari Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Rabu Pon, Minggu Pahing, Minggu Wage, dan Senin Legi, jika mereka berjodoh, maka tentunya pasangan ini akan hidup harmonis, rukun, dan tercukupi dalam segi finansial. Namun, jika ternyata weton tersebut tidak memperoleh jodoh yang memiliki neptu weton seperti yang telah disebutkan di atas, bukan berarti kehidupan rumah tangga nantinya akan tidak harmonis atau sengsara. Rezeki, minggu legi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa karir dari seseorang yang lahir pada weton ini yaitu pada segala hal yang berkaitan dengan kreativitas dan keahlian. Selain itu, ndoro dapat berkarir di bidang pemasaran. Akan jauh lebih mudah rezeki bisa didapat ketika ndoro berkarir pada bidang-bidang yang telah disebutkan tersebut.